Oke, okay, semoga beruntung Dan kita lanjut saja ke videonya Let's go Video ini hanya untuk hiburan Jadi bagi kalian semua yang menonton Jangan baper-baper, oke? Okay? Dan jangan meniru apapun yang ada di dalam video ini Oke, okay, lanjut ke dalam filmnya Let's go Aduh, aduh udah jam berapa ini? udah jam 7 nih, waduh aku bakal kesiangan nih ke sekolah nih, wah udah deh aku langsung saja pergi ke sekolah, nggak usah lah mandi mandi walaupun <tik> <tik> walaupun badanku bau ya kan, tapi nggak usah lah mandilah daripada aku kesiangan ya kan, udah deh aku langsung saja pergi sekolah, heh ngeri nanti kalau kesiangan, dimarahin guruku lagi, ah udah deh aku langsung saja berangkat, let's go aja aku udah datang, Aduh Aduh kesiangan gaya aku ya Aduh Aduh takut dimarahin sama guru nih Eh tapi itu ada temanku nih hebro bro bro bro bro, eh hey, kamu baru dateng Iya bro Aduh Aduh kesiangan enggak bro ini Oh enggak enggak pas kamu datengnya Oh gitu syukurlah syukurlah Iya kenapa sih kamu tumben baru datang Ya kemarin aku begadang bro Eh kamu nih makanya jangan begadang Ya mau gimana bro Lagi main game gitu main FF Aduh Aduh ini kita langsung masuk aja Nanti bakal dimarahin loh Nanti kalau terlambat Ya betul-betul ya, Udah kita langsung saja naik ke atas Oke let's go Aduh akhirnya kita pulang sekolah juga bro Iya bener-bener tumbelnya sekolahnya bentar banget Iya gila tumben banget ya padahal aku mau belajar banyak gitu di sini eh pulangnya cepat Iya gimana sih ini eh bro-bro itu siapa bro yang di depan itu bro eh yang mana yang mana itu yang depan Oh itu itu Ulin. Hah siapa dia Wih, itu cewek paling mantul di sini. Oh, cewek paling mantul. Ah, aku mau ngajak pacaran. Ah, kayaknya keren tuh. Oh, anjay, yuk pacaran. Emang dia mau? Eh, kamu nggak percaya sama saya ya kan? Saya itu Wolfrah Wolfram, berpaten pokoknya. Eh, gimana sih kamu? Ya udah, sana aja kamu kenalan. Jangan ya, gue terima. Eh, oke okay, oke, okay. kalau diterima kamu mau ngasih apa? Yang kasih selamat dong. Oh ya juga ya. Udah aku langsung sana ya. Tunggu kamu sini. Siap. Halo, kamu Caroline ya? Iya. Wih, kamu tahu dari mana? Perasaan aku nggak pernah lihat kamu. Oh, jelas dong. Aku selalu mengintipin kamu. Wih anjay mengintipin, parah parah. Wih jelas dong. Jadi gini, aku nih kesini nih ingin ngomong sesuatu gitu. Ngomong apaan? Jadi gini, aku kan suka nih sama kamu nih. Mendingan kamu jadi pacar aku gitu, mau enggak? Wih, baru juga kenal udah begitu. Ng enggak enggak enggak. kau mau pulang dulu aja. Loh, kok gitu sih? Ini nih, Wolfrah nih, manu paling tampan sejagat raya. Waduh amat aku pulang dulu ah, dadah. Eh, ditinggalin. Aduh, parah, parah. Aduh, bro, bro, ditolak, bro. <laughs> Kan bener kan aku kata apa Iya sih Eh tapi aku ada pelet yang mantul bro eh ah, pelet Wah jangan deh jangan pakai begituan Gak baik Ah gak apa-apa Asalkan aku dapat dia mah gak masalah gitu Aku punya pelet mantul Dari mana itu peletnya Dari pohon kelapa itu Ah masa iya bisa ngasilin pelet yang mantul Bener aku dengar dari orang-orang gitu. Katanya pohon kelapa itu, uh, pokoknya mantul lah. Eh, yang bener. Bener. Kamu mau ikut gak? Sekarang aku mau ke sana, ke pohon kelapa itu. Oh, ayo deh. Padahal aku nggak percaya, tapi ikutin ayo lah. Ayolah, buru-buru, buru. Oke, oke, oke. Ayo, ikutin aku. Sekarang nih. Iyalah sekarang. Emang mau besok gitu. Ha, <laughs> ngelawak kamu. Eh enggak jelas kamu. Ya udah, ayo lah. Ini nih pohon kelapanya nih. Oh, ini deket banget ya dari sekolah ya. Iya, memang. Ya udah, sekarang kita mau ngapain nih? Tunggu-tunggu aku mau bacain dulu. Oi, oi, oi, kelapa, oi. Oi, oi, kelapa, oi. Kamu nggak usah ngikutin aku aja, karena aku yang mau pakai. Oh iya juga ya. Aku nontonin aja ya. Iya, iya, iya. Oi, oi, oi. Tolong dong kelapa. Saya nih ingin pelet kamu gitu. Biar Caroline itu suka sama saya gitu. Woi, woi, woi. Udah, gitu aja. Eh, ah, cepet banget anjay. Emang begitu caranya? Iya begitu. Besok nih kamu lihat nih. Pasti Caroline bakal deket-deketin aku. Oh, ah, yang bener, bener. Kamu gak percaya ya? Ya, kalau gak ada buktinya, ya gak percaya. Udah, kita langsung pulang aja. Aku gak sabarin nunggu besok. Ya, bubar ya. Oke, oke, oke. Dadah, dadah. Eh bro, ketemu kita bro Iya aku penasaran nih apakah itu manjur apa enggak eh, Penasaran kan, tunggu-tunggu Dengan hitungan 1, 2, 3 Wolfrah Nah bener kan Ih mantap, mantap, mantap Ayo ikut aku Kemana? Ayo kita keluar Loh, keluar? Kita nggak sekolah nih Nggak usah sekolah, kita keluar aja Betul kan bro, mantul kan? Wih mantap Udah, izinkan aku ya, sekolah ya. Iya, iya, iya, aku bakal izinkan kamu berdua. Udah, ayo Karolin, kita keluar. Oke. Kita mau ngapain Karolin di sini? Udah, kamu diem aja. Oh iya iya, aku diem nih. Nah, udah kan? Udah, udah, udah, udah. Nah, sekarang aku udah tidur nih. Loh, gila, ngapain? Udah kamu jongkok aja jongkok nih sekarang nih iya buru jongkok sekarang aduh gimana ya um, nah um. udah nggak usah kelamaan mikir eh jongkok udah deh dalam hitungan ketiga aku jongkok ya satu dua tiga per udah udah udah udah udah udah satu jam ini udah satu jam gila cepet banget cepet kan mantul kan iya sih mantul sih udah kita kembali ke sekolah lagi Hah? Kita cuma izin gitu doang. Iya, emang mau ngapain anjay? Oh ya, udah, ya udah. Kita langsung ke sekolah lagi. Eh, ngomong-ngomong gitu, kita nih sekarang udah pacaran. Udah dong, udah wih, mantap, mantap. Yaudah, kita langsung saja balik ke sekolah yuk. Ayo, ayo, berangkat, berangkat, berangkat. Akhirnya kita pulang juga, bro. Waduh, pegel-pegel banget ya sekolah tadi itu enggak sebentar sekolah kemarin ya Iya benar sekolah sekarang tuh lama banget gitu Iya iya benar. eh kamu tadi ngapain aja Zenny dia dia siapa ya si Caroline itu Oh aku enggak tahu ngapain eh aneh-aneh aja kamu sejam izin sekolah ngapain ya gitu aja gitu rahasia Oh kamu nih rahasia udah kita langsung pulang aja yuk kita jalan bareng Oh iya ayo iya, iya, ayo iya. ayo nggak usah cuma si Caroline sama aku aja Iya slow slow kamu nih ketakutan banget bro <tuk> Iya dong jelas dong kalau kamu sama Caroline nanti aku sendiri gitu tenang-tenang Yaudah yuk kita langsung saja pergi yuk Oke oke Eh du Eh du Kenapa du Ayo kita pulang bareng ayo du du du kalian du pulang bareng Aku du du du du du du du du du du du du du du du du du du Oh du du du du du apa-apa udah pulang sana duluan Loh kok gitu sih kamu Wolfu? nggak apa-apa kan kita udah sering pulang bareng nih ya udah kali-kali lah ya iya benar Eh, oh, kamu ni parah nih ya udah aku pulang duluan awas aja kamu awas apaan ya awas aja eh nggak jelas banget ya mau ngancam dia enggak nggak ngancam gimana sih udah aku pulang duluan aja nggak jelas kamu temennya udah udah sana Parah, udah dapet pacar, temennya ditinggalin Parah, parah Ya, apa-apa dong, benar kan? Iya sih, sirik aja dia Udah, aku pulang dulu, bye Yuk ke sana Iya sih, sana aja Udah, kita langsung jalan aja yuk Oke, oke, dadah